Selamat Whee! <coughs> Sini, saya sadikana, saya ini biasa di canang sama biasa di mana mana Salam calon dia habib besar persiapan mempelai calon alaika bunga biasanya di tempat anak dan jika Borsi, ini namanya kecap ini biasa oke gini abun <tuh> Dia, dia, dia. So, so itu yang nguriling, nguriling banget So, udah, aku, senang, aku, pengantin, aku, dan aku juga diratu, Enggak, <tuk> di <tuk> so, dia, di dia, dia ngarendeng, dia sana, maha Gitu, ngarendeng Nah, itu mengadu so, <tuk> Ponggir <tuk> <tuk> <tuk> ayu, napa nih, ponggir <tuk> ayu, ayu, ayu. he. Oh kami ayunan paling dia kami terus terus Para hadirin Bismillahirrahmanirrahim. Pak Taat Putra Agis Kaulah Anuwasana Siriki Nurfadilah Kalyan Angu Mas Kawi 20 gram di Mas Kawi 20 gram dibayar kontan. Narima Abdi Nikah Putra Agis Bapak Anuwasana Siriki Nurfadilah kalian Angu Mas Kawi Mas 20 gram dibayar kontan. Wa barikallahu amin Alhamdulillahirabbil alamin hamdali wa fil amahi wa yakafi mazidah wa jarabana lakal hamdu kamayan baghdi qanari wa kital karim wali abdil sultanik Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan tunji nabiyin jamilan wa nabarrojat tuban rubun nabiyin aktsal duanya menjaga al-bayrot fil hayati mamat barakallahu lak wa wa jamaa'a Subhana al hadirin al -abdi, bayar mas abdi, alhamdulillah, Nah, yang